Oke, okay guys. Selamat jumpa lagi dengan saya, yaitu channelnya Timun Mas. <laughs> Untuk kali ini, saya akan membagikan tutorial cara uh, membuat foto seperti GCam. Eh, ambil gambar seperti GCam ya. Jadi, gak usah pakai aplikasi pun, hasilnya seperti GCam, justru melebihi GCam. Nah, caranya itu di mode pro ya guys ya ini saya pakai hp vivo v214c nah, mode pro kita atau shutter speednya kita sesuaikan selera masing-masing sampai hasilnya maksimal itu guys nah shutter speednya dibuat se -se selera ya guys ya nanti kalau kurang kurang puas bisa dinaikin lagi Dan juga ISO-nya ya guys ya, ISO-nya juga diatur sesuai keinginan biar hasilnya lebih maksimal ya guys ya. Nah, dah, lalu hasilnya seperti ini guys. Nah, lumayan kan, tajem banget, sangat tajem. Nah, Gikem aja lewat. <laughs> dikadang kan kalau pakai gigam itu belum tentu support di ya, HP vivo V21 itu guys jadi cukup pakai mode Pro, atur shutter speed sama ISO saja udah cukup ini bisa buat foto bintang cuman eh, malam ini tidak ada bintangnya ya guys, jadi nggak bisa coba nah itu hasilnya guys tunggu sebentar nah di saat lagi proses ya guys ya tuh udah mau lewat saat proses itu jangan bergerak ya guys. Nanti hasilnya blur. Tunggu sampai hasilnya e, selesai, saturnya ada selesai baru e, dibuka dari galerinya ya. Hmm, hasilnya detail banget, sangat detail. Peningkatannya dari Kamera utamanya itu bisa sampai 80% Kalau kamera utamanya udah nggak jelas kalau saya segini. Kalau malam ya, kalau pakai mode pro itu udah sangat membantu sekali Gak usah pakai di cam dah bagus Tapi saya sarankan pakai tripod ya guys ya Biar nggak goyang Karena kalau goyang dikit hasilnya blur ya kayak Gcam yang pakai fotografi itu astrofotografi. Nah ini hasilnya Ini kalau goyang seperti ini, hancur <laughs> Kita hapus saja Motori galeri ya guys ya Nah kita coba satu kali lagi ya guys ya Satu kali lagi Pindah posisi Besok-besok, nah, kalau pas ada bintang, saya coba, guys. Kalau masalah terangnya, bisa diatur. Kalau pakai mode pro, itu kita cari foto malam yang lebih detail dan tajam, ya, guys. Ya, tajamnya itu waduh, bukan main. Hmm gak ada sama sekali detail Tulisan-tulisan pun bisa dibaca dengan sempurna Walaupun malam Ya oke terima kasih teman-teman yang sudah nonton ya Semoga bermanfaat tutorial dari saya Selamat mencoba ya teman-teman Semoga hasilnya bagus Aku yakin bagus kok <laughs> Coba aja yang ada mode pro nya ya Terima kasih.